Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilayu milqiyamah amma ba'd. Ma'ashir al-muslimin wal-muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang cerah ini kita telah meraih beragam kebaikan dari yang maha baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita telah merasakan banyak naemat. Dari yang maha memberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Sampai detik ini Rahmat dari ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita Tidak akan mungkin lagi kita bisa hitung dan membilangnya Cobalah Kita hitung Sejak kita bangun sampai saat ini. Cukup itu saja. Dosa yang kemarin. Sejak kita bangun sampai saat ini. Berapa nikmat? Berapa kebaikan? Berapa rahmat? Kadarnya, luasnya, dalamnya. Kemampuan hamba melihat perkara ini adalah tanda kebaikan besar bagi hamba. Tanda kedalaman ilmu hamba. Tanda kekuatan kesyukuran seorang hamba. Kita baru saja terbangun. Dan di situ sudah terdapat sangat banyak nikmat. Mulai ni hari nikmat tertidurnya kita. Kalau terbangun berarti sebelumnya tertidur. Tertidurnya kita sudah merupakan nikmat besar yang tak satu pun obat. Makanan, minuman, sesuatu yang bisa menggantinya. Apa yang terjadi pada diri kita saat tertidur, sampai kita terbangun, sungguh hanya di tangan Allah SWT. Ta Milik Allah SWT semata. Kekuatan kembali. Fikiran kembali Tekad kembali Kita rasakan ketenangan Kalau dibicarakan lebih rinci lagi Apa yang terjadi pada organ tubuh kita, jantung kita, hati kita, lambung kita saat tertidur. Nikmat yang teramat besar. Tak ada setitik pun campur tangan manusia di situ. Bahkan campur tangan diri kita di situ. Semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak tahu menahu. Kita tak sadarkan diri. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala beri nikmat besar itu. Kalau dirinci lagi lebih dalam, apa yang terjadi pada darah kita, pada oksigen kita, pada saraf kita, saat tertidur, dan saat terbangun, kita telah meraih nikmat besar. Karena itu sangat pantas. Saat kita bangun, kita bersyukur kepada pemberi nikmat memuji, memuja dan menyanjungnya karena mencintainya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus ketika kita terbangun, hidup kembali. Hidupnya kita adalah nikmat tersendiri. Kebaikan besar tersendiri. Ni'mat hidup adalah ni'mat yang sangat besar Yang saat ini Berapa banyak orang yang menginginkan kehidupan itu Tetapi Sudah tak ada kesempatan untuk kembali Mereka-mereka Yang sudah berada di alam barzah Orang tua kita Kerabat kita Teman-teman kita, tetangga kita, jamaah masjid kita, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, bukan jutaan. Terlalu banyak manusia menginginkan nikmat ini. Walaupun sesaat, walaupun sesaat, nikmat hidup. hidup adalah kenikmatan besar dan kita masih diberi nikmat ini dua nikmat ini uraiannya kita tidakkan mampu bisa membilangnya sementara saat ini bukan hanya ini yang Allah telah anugerahkan kepada kita saat kita hidup. Kita teringat untuk apa? Kita dibangunkan oleh apa? Kita adalah orang-orang terpilih. Banyaknya orang yang diberi nikmat hidup. Tapi fikirannya apa? Kepada masalah ini, masalah itu. Kepada program ini dan program itu. Tapi kita. Dibangunkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunkan untuk mewujudkan penciptaan kita. Dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terbangun adalah nikmat besar yang sangat besar. Kembali bertekad. Kembali berkeinginan, kembali bersemangat Untuk mewujudkan maksud kita dicipta Adalah kemuliaan tak tertandingi Allah beri hal itu kepada kita Kita diberi kesihatan Sehingga bisa mewujudkan niat dan tekad itu Kita diberi kesempatan sehingga bisa hadir di tempat yang berkah ini, dan banyaknya kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. salat Subuh adalah kesempatan besar, nikmat besar. Jangankan salat Subuhnya. Apalagi berjamaahnya. Dua rakaat sebelum subuh. Sudah khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Ini kalimat terlalu enteng kita dengar. Tetapi bobotnya sangat-sangat-sangat berat. Dan banyak di antara kita tidak menempatkan bobot ini pada tempatnya. Lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Apa dunia beserta segala isinya itu? Melingkup semua kekayaan kita yang ada saat ini. Apa yang kita miliki jamaah? Mobil. Kendaraan dengan beragam bentuknya. Rumah dengan beragam bentuknya. Alat tukar. Dengan beragam bentuknya, apa yang kita miliki? Hanyalah setitik dari bahagian dunia ini. Hanya setitik dari bahagian dunia ini, bumi, dunia beserta segala isinya, ini Tordopuli dan sekitarnya hanya tidak sampai satu titik itu. Kalau di peta. sementara dua rakaat subuh dunia beserta segala isinya seluruh kekayaan yang ada di makassar seluruh kekayaan yang ada di sulawesi setiap kekayaan dunia beserta segala isinya yang ada di dunia di indonesia di dunia Dua rakaat subuh khairun. Lebih baik. Kata lebih baik, tidak disebutkan. Berapa jumlah sebenarnya. Kata lebih baik, bisa satu dunia plus satu persen. Lebih baik. Kalau dunia, satu dunia, tambah satu dunia lagi. Tetap lebih baik. Masuk dalam lingkup lebih baik. Kalau sepuluh kalinya Tetap masuk dalam makna lebih baik Dorakat sebelum subuh ini Nilainya tidak terbatas Yang disebutkan hanya ukuran terkecilnya Yang disebutkan hanya ukuran terkecilnya Eh, kalau kita belajar matematika huruf yang kalau ditambah di belakangnya jadi kah dia. Eh. Ini lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Kembali kepada niat, kembali kepada keikhlasan, kembali kepada azam, kembali kepada sedek, kembali kepada kekuatan cinta, kembali kepada Seberapa luas harapan kembali kepada kedahsyatan takut, kembali kepada penjiwaan, pemaknaan terhadap wudu. Gerakan-gerakan wudu, bacaan doa berwudu, kembali kepada langkah-langkah ke masjid. Mulai dari doa keluar rumah, langkah-langkahnya, bagaimana langkahnya, setiap langkahnya, itu semuanya mempunyai nilai-nilai ibadah dan semuanya bisa menjadi penentu apa dan bagaimana salat 2 rakaat sebelum subuh dan apa dan bagaimana salat 2 rakaat subuh kita dan semua itu adalah nikmat tersendiri pula itu nikmat tersendiri pula anugerah besar yang sangat besar yang tersendiri pula menjadi orang yang suka berwudu menjadi orang yang memahami ya saat air membasuh tangannya dia meyakini gugurnya dosa seiring dengan tetesan-tetesan air itu dan saat dia basuh tangannya dia harapkan pengguguran dosa itu disertai dengan keyakinan akan pastinya pengguguran dosa itu ini nikmat besar. Siapa yang diberi kemampuan berfikir dan menginginkan perkara itu telah diberi nikmat yang sangat luar biasa. Salat subuhnya berjamaah subuhnya. Ini wo oh, luar biasa. Nikmat besar tersendiri. Salat berjamaah punya kemuliaan tersendiri secara umum. Dan sholat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak. Di masjid yang jamaahnya lebih banyak, itu pahalanya lebih besar. Dan kita disempatkan berada di masjid ini. Jamaahnya lebih banyak dibandingkan dengan banyak masjid lain. Nekmat besar tersendiri. Berapa banyak sudah? Setiap nikmat merupakan kemuliaan besar. Saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika solat, maka alifnya, lamnya, ha'nya, mimnya, dalnya, sudah merupakan kebaikan besar. Alif berapa kebaikannya? Sepuluh hasanah. Sepuluh hasanah. Satu hasanah berapa nilainya? Satu hasanah. Satu hasanah jamaah bisa jadi sebab selamat dari neraka. Satu hasanah bisa jadi sebab masuk ke dalam surga. Satu hasanah bisa jadi penentu derajat kita dalam surga. Sementara satu huruf ini sudah sepuluh. Siapa yang menginginkan kita mendapatkan ni'mat itu? Semata hadiri kita? Tidak. Keinginan Allah SWT. Kita inginkan, kita niatkan. Karena itu kita dapatkan anugerah ini. Tapi pemberi yang sebenarnya Hanyalah Allah Subhanahu Wa Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Tak ada. Apapun nikmat yang ada pada kalian, tak lain kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ini juga nikmat ya yeah. kalau tidak percaya coba Nekmat besar, nekmat ini kalau kita pandai mensyukurinya, seteguk air bisa jadi penggugur dosa. Dalam hadit Nabi Alaihi Ssalam Nabi tegaskan, seteguk air, sesuap nasi, eh, kita nikmati, kemudian kita susul dengan alhamdulillah. Gugur dosa. Sudah ni'mat. Jadi penggugur dosa lagi. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi jamaah? Kita. Terlalu takabur. Kalimat kita saat ini. Saya. Lebih takabur lagi. Sebab kita. Mengikutkan orang yang lain. Saya. Sudah mengkhususkan dirinya. Kita hanyalah sebab. Pemberi hanya satu. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Mannan. Al-Jawad. Al-Barr. Yang maha baik. Yang maha memberi anugerah. Yang terus menerus memberi kemuliaan. Yang maha merahmati. Al-Karim. Yang kebaikan kemuliaannya sangat besar. Tiada akhirnya. Kom-Muslimin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada dalam taman-taman surga. Majlis-majlis ilmu adalah riadul jannah. Kalau kita umrah, ini umrah sudah mulai dibuka. Alhamdulillah. Saat kita umrah, eh, ketika tiba di kota Medina... Apa yang paling diharapkan orang Saat masuk ke Masjid Nabawi Ingin berada di Raudah Apa itu Raudah? Raudah Taman Taman Adakah taman Dalam Masjid Nabawi? Ada taman Di Masjid Nabawi Ya yeah. Penggambaran kita taman, ya ada kalau kita ada pohon duriannya, ada rambutannya, ada lansatnya, ada ininya, ya. ada taman di masjid Nabawi, tidak ada. Tetapi Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang mengatakannya, Ma bayna mimbari wa bayti raudatum miryadil jannah antara mimbar saya dan rumah saya, mimbar Nabi, rumahnya sebelah kanan, antara mimbar saya dan rumah saya adalah taman dari taman-taman surga. Raudah, kata Nabi. Nabi yang bilang, itu taman dari taman-taman surga. Orang pun berlomba untuk Masuk ke dalam taman ini. Hanya tempatnya sempit. Eh, ada waktunya. Itu pun tiba waktunya. Kalau terlambat, Kedahuluan. Harus ngantri lama. Tapi Masya Allah, Islam yang penuh dengan kemuliaan ini, Punya menawarkan raudah yang lain. Majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Kalau ada yang diberi kesempatan untuk sholat di raudah. Untuk berzikir berdoa di raudah. Maka dia seperti berada di taman-taman surga. Oh, orang sangat ingin. Padahal ada kesempatan yang lebih besar, lebih luas. Tak ada habisnya. Majlis-majlis ilmu. Raudah juga kata Nabi. Taman dari taman-taman surga. Kenapa raudah di Masjid Nabawi? Kenapa majlis ilmu yang saat ini Allah nugerahkan kepada kita. Disebut sebagai taman dari taman-taman surga. Ayo lihat. Dua penggambaran memahamkan kita. Satu. Saat kita masuk ke taman. Apa yang kita rasakan? Ayo jamaah. Masuk taman gimana? Dimana di Makassar ini taman? Taman macan. Yang ada macan, penakutnya. Tidak bisa bergerak. Pusing, susah, yeah, masuk. Ya. Yeah. Padahal hanya sedikit tempatnya. Tidak ada juga yang bisa dimakan di situ. Tapi ada sesuatu yang tertata. Ada pemandangan yang lebih indah di situ. Ini taman yang nilainya ya. Tetapi sudah memberi efek. Ada tambahan kebahagiaan. Ada kesejukan. Eh. Tapi kalau masuk di taman. Raudah yang sebenarnya. Yang ada buah ininya. Tertatah. Ada buah ininya. Tertatah. Ada kolam ininya. Ada aliran sungainya. Sosananya. Kesejukannya. Ketenangannya. Kedamaiannya. Masuk di dalam. Ay nakalupain ranna. Lupa pinjamannya. Itu raudah. Dia rasakan ketenangan. Kalau sebelumnya susah hilang, eh sebelumnya sebelumnya hilang perkara-perkara itu, itu efek masuk taman, saat berada dalam majlis ilmu kita rasakan hal itu, di kantor, di rumah, di kait pasar, wah banyak masalah, eh, ah tinggalkan dulu, saya mau berada dalam majlis majlisil. Saya mahu mendengarkan firman Allah. Saya mahu mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Memang sengaja dia mau datangi. Dia mau nikmati itu. Sebagaimana orang masuk taman, mau apa? Mau menikmati. Mau merasakan pemandangan, mau merasakan keindahan, mau merasakan keteduhan, mau merasakan kenyamanan. Dia memang masuk majlis mau untuk itu. Maka saat dia dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Hatinya, fitrahnya, agamanya, ilmunya, imannya, memberi respon. Telinganya, pandangannya diperbaharui, diperbaiki. Niatnya, tujuannya, iya. masalahnya di luar, dimunculkan di pembahasan. Oh iya, ini dia. Oh iya. Keluar, terang, damai, bahagia. Majlis ilmu, itu orang yang mencari ilmu. Orang tidak cari ilmu. Berada dalam majlis ilmu. Saking baiknya majlis ilmu. Tetap dapat imbasnya. Tetap dapat kebaikannya. Dia tidak sengaja datang ke masjid. Untuk dalam majlis ilmu. Duduk juga di sini. Bukan mau mendengar. Sekedar mau duduk-duduk saja. Tetap dapat kebaikannya. Tetap dapat rahmat dari majlis ilmu. Ini taman. Jadi bisa dipahami kenapa majelis ilmu utama Yang kedua. Ini yang kedua lebih jelas. Kalau tadi sentuhan fitrah. Sentuhan perasaan. Untuk memahamkan. Sentuhan akal. Kalau ini sentuhan ilmu. Nanti diilmui. Nanti diyakini. Nanti diterima. Baru bisa paham. Hadis sahih. Tentang peristiwa Isra' Mi'rat Dalam satu potongan Isra' Mi'rat Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Kata Nabi Ibrahim Kepada baginda Rasul Alayhi Salatu Ya Muhammad Alayhi Salatu Sampaikan salamku kepada umatmu Hebatnya ini kita Umat Muhammad Alayhi Salatu Sampaikan salamku kepada umatmu D.T.P. Salam, umat Muhammad, oleh siapa? Oleh Nabi yang kemuliaannya, kehebatannya sampai saat ini. Tidak ada mencela Ibrahim. Berapa banyak orang Yahudi bernama Ibrahim. Berapa banyak orang Nasara bernama Ibrahim. Bahkan yang tidak eh memilih Ibrahim. Ibrahim dikenal kebaikan kemuliaannya. Walaupun yang mengikuti yang sebenarnya. Hanya orang-orang terpi, terpilih. Ibrahim AS menitip salam untuk umat Muhammad AS. Kemudian beliau berpesan. Sampaikan kepada umatmu. Surga itu. Qiyan. Kata Nabi Ibrahim. Ka'ah. Ka'ah. Tanah datar. Luas. Ya. Yeah. Ya. Belum ada bangunan. Pohon? Belum. Itu asal ilmunya. Surga itu ki'an. Tanah datar luas. Wa ghirasuha. Beliau lanjutkan. Ghirasuha. Bangunannya. Tanamannya. Pepohonannya. Yang dengannya jadi kebun adalah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Akan terbentuk kebun di sana. Alhamdulillah. Kita tanam kebun di sana. Allahu akbar. Kita tanam kebun yang akan kita nikmati di sana. La ilaha illallah. Kita berkebun. Apa hubungannya dengan majlis ilmu saat ini? Dalam majlis ilmu, kita dipahamkan tentang subhanallah. Ilmu Quran dan sunnah memahamkan subhanallah. Betul-betul subhanallah. Sehingga kalimat subhanallah kita Betul-betul bisa mewujudkan pohon penuh kebaikan Dalam majlis ilmu Kita dipahamkan Makna La ilaha illallah Kita semakin mengerti dan semakin mengerti Makna dari Alhamdulillah Makna dari Allahu Akbar Itu majlis ilmu Karena itu, majlis ilmu adalah taman. Berada dalam majlis ilmu, berada dalam proses menanam. Sebagaimana berada dalam majlis ilmu, kita sungguh merasakan ketenangan, kesejukan, kedamaian. Keluar dari majlis ilmu, seperti keluar dari taman. Siap kembali menghadapi, huruhara kehidupan dunia. Nih kehidupan dunia sekarang huru hara sudah kondisinya. Iya dalam fikiran kita luar biasa. Mau ini mau ini huru hara dalam diri kita. Fikirannya ininya masalah hanya kompleks betul. Iya masuk di rumah, oh. masuk di kantor. Ia. dibawa semuanya yang di kantor. Pribadinya yang di rumah. Ya. Kalau orang pasar kompleks sudah. Tetapi masya Allah dengan kebaikan Allah subhanahuwataala dalam ajaran Islam ini kita meraih eh, ketenangan, kedamaian, siap lagi menghadapi cobaan dalam hidup ini. Yang mana cobaan dalam hidup mau tidak mau harus dilewati. Dan tidak akan bisa hidup tenang yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya. Tentram yang sebenarnya. Kecuali hanya dengan petunjuk yang di tangannya lah segala kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita dapatkan dalam majlis ilmu. Lihat banyaknya ni'mat jemaah. ceramah pertama sampai saat ini hanya memahamkan agar supaya kita pandai melihat nikmat pandai untuk bersyukur saat kita pandai melihat nikmat pandai bersyukur maka alhamdulillah mudah saat alhamdulillah mudah maka mudah untuk mengatakan la ilaha illallah dan pasti subhanallah mengikut dan Allahu Akbar Itu akan jelas Dalam ucapan orang yang pandai bersyukur Sebab empat ini terhubungkan Siapa yang tidak bisa menghubungkannya Maka apa sudah yang dipelajari dalam hidup ini Ini empat tidak bisa lepas Nabi ketika mengajarkan empat ini Nabi bilang apa? Empat kalimat yang terafdal, termulia Apa setelah itu kata Nabi? Alaihi alaihissalatu wassalam terserah mulai dari mana yang keumumannya dibaca dihafal subhanallah walhamdulillah wala ilahilallah wallahu akbar itu keumumannya tapi terserah mau subhanallah allahu akbar walhamdulillah mau allahu akbar subhanallah dan seterusnya Mawla'idahilallah, Alhamdulillah, Subhanallah, wallahu a'kbar. terserah. Empat kalimat ini tidak bisa terlepas. Siapa yang memahaminya, maka dia bisa melihat empat kalimat ini. Tidak bisa terlepas. Mau memahaminya secara praktis, mulai dari sesuatu yang langsung kita rasakan. Apa itu? Ne'mat. Orang itu merespon sesuatu paling cepat kalau eh, kalau apa hal-hal yang enak. Kalau bahasa kasarnya punna pangan reang. Hmm. Kalau sesuatu langsung terasa dapat ini, dapat ini, dapat hadiah, dapat pemberian, dapat ini, dapat ini. Kalau di apa pegawai, oh naik jabatannya, tambah gajinya, itu langsung itu langsung respon itu paling cepat respon kita itu. Itu respon manusia, itu respon terbesar di situ. Apa yang direspon? Pikirannya, perhatiannya, pandangannya, produk pengorbanannya, semua responnya kuat. Itu karena itu mau cepat beragama, respon yang itu saya itu sangat mudah, praktis sekali. Tidak usah terlalu banyak berpikir, Tidak perlu pikiran terlalu banyak. Saat itu langsung rasa kita, itu rasa kita. Itu kemampuan asal kita itu. Bahkan orang yang paling kita benci. Tiba-tiba datang di hadapan kita. Assalamualaikum. Kasih amplop. Dibuka amplopnya. Ih 500.000. Kebencian hilang. Berubah menjadi. Itu respon itu. Itu tidak itu perlu dikasih dalil. Eh, hey, kamu harus bahagia dengan itu. Dalilnya adalah firman Allah. Dalilnya adalah enggak perlu ada dalil di situ. Dalam artian ayat-ayat hadis-hadis, sebab dalilnya tertanam di dalam hati. Itu fitrah itu. Dan ilmu-ilmu dalam Quran dan sunnah banyak-banyak menyentuh ini. Hanya masalahnya kita baca, kita tidak pahami. Kita baca, kita tidak cermati. Padahal sentuhan-sentuhan Quran dan sunnah bahkan seluruhnya mengarah ke ini. Seluruh sentuhan Quran dan sunnah itu mengarah kepada jalur besar ini. Mau lihat buktinya? Saya buktikan. Dengan cara yang sangat mudah. Tidak perlu juga terlalu banyak berpikir untuk membuktikan setiap ayat, setiap pendalilan untuk bisa. Membesarkan Allah. Mengenal agama. Hebat beragama. Itu sentuhannya dengan sentuhan yang sangat dipahami ini. Fitrah. Sentuhan memahami nikmat, Memahami kebaikan. Sentuhan rasa. Melihat buktinya? Semua surah dalam Al-Quran, ilmunya kembali kepada satu surah. Surah apa? Surah yang namanya Ummul Kitab. Ummul kitab, tempat kembali Semua kitab Suratul Fatihah Suratul Afdal Dan suratul Fatihah itu surah apa? Apa? Alhamdulillah -ham. al Alhamdulillah ucapan apa? Ucapannya siapa itu? Alhamdulillah Luar biasa sekarang ini Itu Alhamdulillah Itu Alhamdulillah Ucapannya orang itu begitu merespon sesuatu yang nikmat. Itu sampai bukan hanya ucapannya kaum Muslimin, itu sudah menjadi ucapannya masyarakat. E. Ada tetangga saya. E. E. Kalau ketemu saya, dia bahagia. E. Alhamdulillah. E. Padahal orang Cina. Alhamdulillah. Antum pergi punya langganan toko orang Cina. Yeah. Biasa dengar Alhamdulillah. Orang-orang <laughs> di luar Islam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmu terbesar Quran yang kembali semua surah kepadanya adalah Alhamdulillah. Berarti apa? Dalil-dalil semua Quran dan Sunnah mengarah ke situ. Mengarah supaya hamba cepat memuji Allah. Menyanjung Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Itu apa? Respon fitrah. Akal yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Dan itu kenangan kita yang paling hebat dalam hidup kita. Coba apa? Kita mau noh. Mau ano, nak mahu berfikir, mahu yang Mau berfikir masa lalu. Apa yang kita ingat? Yang teringat respon ini, sesuatu yang membahagiakan Kalau begitu, walaqad yasarnal Quran alidikir, fahalmi mudakir. Sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al Quran untuk jadi peringatan. Adakah ke mengambil peringatan darinya? Mari jamaah, cermati besarnya nikmat Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau kita paham besarnya nikmat ini, maka cermati tiga nikmat besar. Yang harus betul-betul kita pahami besarnya nikmat ini, raih nikmat ini, hidup di atas nikmat ini, tiga nikmat ini. Yang akan dipertanyakan di alam barzah. Dan kapan kita mampu menjawabnya. Maka selamat di alam barzah. Meraih kenikmatan di alam kubur. Dalam penantiannya. Untuk meraih kenikmatan tiada tandingannya. Di negeri akhirat. Ne'mat. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal Allah, dia memuji Allah, dia mencintai Allah, dia mengharap kepadanya, dia takut kepadanya. Sehingga, la ilaha illallah. Tegak ibadah hanya kepada Allah SWT, tidak yang lainnya. Dua, nikmat. Dia mengenal Nabi Alaihi Ssalam. Dia meyakininya sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup sebagai umat Muhammad Alaihi Ssalam. Sholatnya ikut Nabi. Fasanya ikut Nabi. Sedekahnya ikut Nabi. Belajarnya ikut Nabi. Keyakinannya ikut Nabi. Budi perkatinya ikut Nabi. Alaihi Ssalam. Dia mengenal Nabi dan dia imani. Nekmat besar. Nekmat besar yang ketiga. Eh, berada di atas Islam tiga perkara yang akan ditanya di alam kubur. Marrobuk siapa rob kamu? Yang kamu sembah, kamu besarkan. Yang kepadanya ibadah kamu. Wa madinuk, apa agamamu? Jalan hidupmu. pedoman hidupmu, apa? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ini tiga nikmat yang akan ditanya. ini yang dipertanyakan. Dari tanya apa gelarmu, sekolahmu sampai di mana? Jabatanmu di mana? Gajimu berapa? Penghasilanmu berapa per bulan? Bukan itu yang ditanya saja. Pertanyaan sama, tukang beca sampai presiden. Orang paling miskin... Sampai orang paling kaya Orang paling lemah Sampai orang paling kuat Orang paling jelek Sampai orang paling gagah Orang paling pendek Sampai orang paling tinggi Orang paling hitam Sampai orang paling putih Sama pertanyaannya Siapa yang kamu sembah Hasilnya sama nilainya Hanya dua nilai Berhasil Kapan berhasil menjawab, selamat dari siksaan alam kubur, meraih kenikmatan dan kemuliaan alam kubur sebelum kemuliaan negeri akhirat. Hasil yang kedua, gagal. Maka celafah di alam kubur, siksaan di alam kubur sebelum siksaan di negeri akhirat. Kalau kita paham ini, meyakini hal ini, maka fokuslah. Hidup merasakan nikmat ini. Kita kaum Muslimin berada di atas tiga nikmat ini. Saat ini nikmat ini kita rasakan. Kita yakin satu-satunya yang berhak disembahnya Allah Subhanahuwataala. Dengan itu kita solat. Kita yakin satu-satunya ajaran adalah ajaran Islam. Dengan itu kita solat solat adalah tian Islam rukun Islam terbesar, terhebat kita solat yakin, petunjuk Nabi kita tidak akan solat kecuali kerana Nabi tuntunkan Nabi bilang solat, begini caranya begini kita pun solat, berarti apa? karena di atas keyakinan bahwa Nabi AS utusan Allah SWT jadi solat kita apa? wujud dari tiga ni'mat ini syukuri ni'mat besar Hanya di kesempatan ini saya titipkan untuk diri saya dan untuk jamaah seluruhnya. Ilmu yang sangat mendasar ini. Bahwa yang diinginkan adalah bukan hanya sekedar menyembah Allah. Bukan hanya sekedar mengikuti Nabi SAW. Bukan hanya sekedar berada di atas Islam. Tapi yang diinginkan adalah Ridho. Allah satu-satunya yang kita sembah. Ridoh Nabi Muhammad satu-satunya Nabi dan Rasul kita. Ridoh Islam sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Ridohi. Ridoh di atas cinta. Kita inginkan sesuatu. Kemudian kita laksanakan. Sampai kita cintai. Ridoh di atas itu. Ridoh di atas itu. Kita yakin. Kita menetapkan. La ilaha illallah Allah yang kita sembah kita pun beribadah kepada Allah kita mencintai hal itu Ridoh di atas itu yang diinginkan bagaimana meridoi Kenapa ini jamaah ayo baca anak anak kita di TK apa dikir pagi dan sore Raditu billahi Robba wabil Islami Dina wabimuhammadin Nabiya sallallahu ala Baca tiga kali pagi dan sore hari. Siapa yang baca ini? Kata Nabi Allah S.W.T. Karena hakan ala Allah ayur dia pasti Allah akan meridai dia dapat rido Allah sebab dia wujudkan rido. Al min jinsil amal balasan disesuaikan dengan amalan. Mau dapat rido Allah wujudkan rido kepadanya. Kepada Rasulnya. Kepada jalannya yang Allah turunkan. Pasti dapat rida Allah. Kata Nabi, Kana haqqan ala Allahi ayyurnia. Pasti Allah akan meridainya. Dalam sebuah hadith, Nabi menegaskan. Siapa yang baca ini? Maka Nabi bersumpah. Nabi bersumpah demi Allah. La'akhudhan nabiya dia. Saya pasti akan mengambil tangannya. Hatta udkhilahul jannah. Sampai masuk ke dalam surga. Di hari kiamat. Di hari kiamat. Nabi bersumpah. Untuk memegang tangan mereka-mereka yang. Lisannya, hatinya, syiar hidupnya. Rabitu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya. Nabi pastikan akan mencarinya. Memegang tangannya. Tidak akan melepaskannya. Sampai masuk ke dalam surga. Jangan jadikan bacaan ini hanya bacaan anak cucu kita. Eh. Jangan bacikan hanya bacaan anak cucu kita atau cicit kita yang sudah punya cicit. Kita yang lebih perlu terhadap bacaan ini. Ridho terhadap sesuatu. Bukan sekedar memilihnya, bukan sekedar melakukannya, bukan sekedar mencintainya Tapi terus mewujudkan hal itu, terus mewujudkan hal itu sampai menjadi ridoh dia Sampai dia ridohi Ridoh itu di atas cinta, mana dalilnya? Idah ahaballahu kauman ibtalahum. Lihat hadit. Jika Allah mencintai sebuah kaum, ini cinta. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan balak kepadanya, cobaan kepadanya. Ini kapan? Kalau Allah cinta. cinta. Terus faman rodiyah, falahur ridoh. Balasannya, kalau dia ridoh terhadap balaknya Allah, maka baginya ridoh Allah. Allah kasih lebih dari cinta. Yaitu diridoi. Tapi kalau dia marah, wamansah kita falahus sah. Siapa marah? Tak suka terhadap balasnya Allah, tak senang terhadap cobaan Allah Subhanahuwataala, maka baginya murka Allah Subhanahuwataala. Berarti rida di atasin cinta. Karena itu puncak kenikmatan di surga adalah rida Allah Subhanahuwataala. Penduduk surga dalam hadit tentang hari kiamat, hari sahih dan sangat sahih. Iya, penduduk surga yang sudah masuk dalam surga merasakan nikmat surga yang tiada tandingannya, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbetik dalam fikiran. Mereka sudah rasakan hal itu. Tapi datang Allah mengatakan, "Saya akan tunaikan janjiku kepada kalian." Heran mereka, "Apa lagi? Apa lagi yang bisa menambah semua ini? Apa lagi yang kami belum dapatkan?" Ternyata adalah Rida Allah subhanahu wa ta'ala dihalalkan untuk mereka yang dengannya tidak akan pernah lagi ada murka Allah padanya. Itu puncak harapan kita. Puncak pengejaran kita. Solat, niatkan masuk surga. Tapi lebih hebat lagi, niatkan mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menyatu itu. Baca kalimat ini raditu billahi rabba islam bi muhammadin sallallahu sallam Kalimat ini juga merupakan kalimat iya saat hamba ragu, saat hamba goyang, saat hamba bimbang terhadap Islam. Baca kalimat ini. Maknai kalimat ini, jiwai kalimat ini, perhebat kalimat ini. Maka apa? Tenang kembali. Iya, akan kuat kembali bingung-bingung pusingnya akan hilang sirna. Baca kalimat itu dengan jujur raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin Nabiya sallallahu alaihi melihat dalilnya lihat Umar radhiyallahu anhu suatu hari dijumpai oleh Nabi membawa lembaran-lembaran Nabi tanya Ya Umar apa itu? Kata Umar ini ada lembaran-lembaran Taurat. Umar masuk Islam semangat belajar. Ia eh, dia pinjam Tauratnya, punya kenalan. Ini ada kenalan, ada lembaran-lembaran Tauratnya. Nabi Alaihi Ssalam saat itu marah, marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengatakan, Ya Umar, apakah engkau termasuk orang yang ragu? Kemudian Nabi bersumpah. Demi yang jiwa jiwaku di tangannya. Seandainya Nabi Musa hidup. Seandainya Nabi Musa hidup. Maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa. Kecuali harus mengikuti saya pula. Saya itu syariat. Syariat Nabi Muhammad itu aturannya. Yeah. Kalau syariat Nabi Musa. Hanya untuk kaum Nabi Musa. Tidak ada kewajiban. Makanya Nabi Khadir tidak tidak mengikuti Nabi Musa. Khadir punya, iya eh, wahyu sendiri, iya eh, dari Allah Subhanahu Wataala. Ini dan karena itu Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, iya eh, bukan membawa syariat yang ada dalam injil, tapi apa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad Alaihi Ss. Ini syariat Islam. Maka melihat Nabi bagaimana sikapnya Nabi. Karena perbuatan ini. Iye, bagaimana kondisi Umar. Umar langsung mengatakan. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyah wa rasulah. Atau rasulah. Langsung tenang Nabi. Umar juga tenang. Ini kalimat-kalimat. Kalimat ini luar biasa jemaah. Kalimat menjadi apa arah ilmu kita harus menjadi arah amalan kita harus menjadi arah dakwah kita dakwah kita harus mengarah ke sini Bagaimana Allah satu-satunya kita Ridhoi Bagaimana Islam satu-satunya kita Ridhoi Bagaimana Nabi Muhammad salat wassalam satu-satunya kita Ridhoi sebagai Nabi dan Rasul Di sinilah hakikat jalan dakwah. Semua jalan dakwah yang tidak mengajak untuk hanya menjadikan Allah satu-satunya yang diridoi sebagai ilah, sebagai tujuan hidup, tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan, tidak menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai satu-satunya Nabi dan Rasul, maka jalan dakwah itu keliru. Harus melakukan perbaikan. Demikian pula kesatuan ummat, kesatuan ummat, kesatuan ummat ini. Hanyalah akan terwujud ketika Semuanya Hanya Allah satu-satunya Rob yang dia ridoi Pasti satu Walaupun tidak saling mengenal Memilih Nabi Muhammad satu-satunya yang dia Sebagai Nabi dan Rasul Pasti satu Ketika semuanya menetapkan bahwa Islam satu-satunya yang saya ridoi Bukan perkataan ini Bukan alaran itu Bukan jalan itu Islam semata Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah Jibril Turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam Diajarkan kepada para sahabat Para sahabat sampaikan kepada kita Kemudian Sampai kepada kita Ini saja Islam Yang harus kita ridai Ini akan menyatukan kaum muslimin Hakikat persaudaraan Kembali ke sini Hakikat dakwah harus kembali ke sini Semua amalan kita Solat kita arahkan ke sini Semakin solat, semakin selesai solat. Rodhi itu bilahirobah. Betul betul semakin ridah Allah satu satu ini Betul betul semakin ridah Islam. Iya solat ini sebagai jalan. Semakin ridah sebagai Nabi Muhammad alaihi salatul salam sebagai Nabi dan Rasulnya. Demikian pula berilmu. Ilmu dia mengarah ke sini. Semakin kuat ridohnya kepada Allah. Semakin kuat ridohnya kepada Islam, kepada Nabi alaihi salatul salam. Inilah jalan hidup kita, ini PR kita, seluruhnya, saya, jamaah kita semuanya. Harus terus menambah ilmu. Harus terus mengukuhkan amalan. Harus terus memperhebat penyampaian agama ini. Harus terus bersabar di atasnya. Guna terwujudnya, Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita ridai. Kalau ridho, tidak akan pernah melirik yang lainnya. Sehingga Islam satu-satunya yang kita ridai. Kita tidak akan lirik lagi yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi dan Rasul yang kita ridai sebagai Nabi dan Rasul kita. Ini sedikit nasihat mengingatkan diri kami dan kepada jamaah agar supaya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT dan bisa memahami nikmat terbesar dalam kehidupan ketika Allah satu-satunya yang kita sembah, kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam satu-satunya yang kita ikuti dan ketika Islam sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Hanya kita inginkan tiga hal ini terus kita wujudkan sampai kita ridoi yang dengannya betul-betul tak ada keinginan apalagi ucapan, apalagi kegiatan tindakan yang memalingkan dari hal ini. Fokus di atasnya. Dan perhebat semua itu. Kumpul semua itu. Kekuatan ilmu, iman, amalan kita. Dalam ucapan dikir pagi dan sore kita. Raditubillahi Rabbah. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin Nabiya. Kalau begitu cara kita baca doa ini. Maka kita berbeda dengan cara bacanya anak-anak TK Cara bacanya anak-anak SD cara bacanya anak-anak SMP. Cara bacanya anak-anak SMA. Iya, akan berbeda. Iya. Kita yang sudah diberi apalagi bapak-bapak saudara-saudara kita masya Allah sudah diberi umur ya 50 tahun ke atas. Wah, luar biasa. Harusnya kekuatannya kumpul semua kekuatan ilmu, pengalaman hidup itu. Kemudian ucapkan raditu robba. Hasilnya kemuliaan besar hasilnya akan sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. muslimina wal muslimat, al minhum wal amwat. Allahumma inna bi والجواد الكريم. dulu karim, wallahu يقول رضيت بالله رب wa دينا وبمحمد النبي wa dulu karim, wallahu wa ذلك karim, wallahu wa العليم والجواد الكريم. wa الله على محمد وعلى dulu وصحبه وسلم تسليما كثيرا. karim, دعوانا wa الحمد karim, alamin Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid, Pak Imam, Ketua Pembangunan, para jamaah atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.